Gimana sih, hanya dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya, Baneska Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa, saya akan membagikan preset preset yang terbaru lagi, guys. Ya, oke, kita langsung aja masuk ke preset yang pertama. Ya, jujur, kamu nanya candu banget, anjir, kamu candu. Tercandu-candu sama kamu nanya Kamu nanya Bertanya-tanya Oke lanjut ke presiden yang kedua Oke, lanjut ke preset yang ketiga ya. cuman kenal kita dari nama doang. Jadi jangan sok tahu ya kontol. Oke, lanjut ke preset yang keempat. Oke lanjut ke persetujuan yang kelima ya. Oke, lanjut ke persetujuan yang ke Angka 7 lebih berharga daripada angka dua karena tujuanku untuk membahagiakanmu bukan untuk menduakanmu. Oke, lanjut ke persetujuan yang ke-7. Oke lanjut ke versiode yang ke delapan Oktober telah usai, namun kamu belum berhasil untuk bapai Abisian banyak banget yang caper sama kamu terkesel kesel aku tonjok dadanya di gang sempit <tusuk> <tusuk> <tusuk> <tusuk> Oke lanjut ke versiode yang ke sembilan Kamu tau colek? ontol Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-11 ya. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-12. Oke, lanjut ke episode yang ke-13. Oke, lanjut ke episode yang ke-14, ya. Apaan tuh? Boleh nih, baca terus uang. lanjut ke versi yang kelima belas. Oke lanjut ke versi yang keenam belas. lanjut ke presiden yang ke-17 <30htaking> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-18 Mantanku ngajak balikan. Baik. Ojo gelem yo. Wakonar iki lho, palsen. kita sayangku. <Europe>.... <noche -tasih>, oke lanjut ke presiden yang ke-19 lanjut ke presiden terakhir itu ke-20 ya Jadi mungkin segitu aja presentnya Semoga kalian suka dan kita bertemu lagi di video selanjutnya